Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Dijauhkan dari segala merabah, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, guys, di sini kita akan merekam sebuah video soal jawab daripada Ustadz Azhar Idrus yang lawak. Guys, jom kita tengok videonya ini daripada channel Masjid al Mutakin SK. Jom kita tengok videonya. Let's go! Allah. Ah, Soalan saya teruhnya Zaman Nabi adakah para sahabat mengamalkan zikir beribu-ribu dalam satu masa? Ada orang bilang jika kita amalkan ribuan zikir dalam satu masa akan datang cahaya putih Cahaya putih itu akan tanya sama ada dia boleh tak nak berdamping Haa Mualek soalan ni. Zaman Nabi gitu ada tak sahabat Papa 10 ribu, 20 ribu jawabnya wallahu aalam tidak disebut dengan bilangan uzkurullaha kasyira sebutlah Allah banyak-banyak kalau yang sebut dengan bilangan maka kita jangan lebih ikut bilangan kalau lebih tak apa contoh bilangan tadi nabi kata barang siapa sebut lepas sembahyang 33 kali salasin wasalasan wasa, wasalasin 33 kali bila situ dipanggil isim ada Bila sebut adat, bila sebut bilangan jangan kurang, jangan tak lebih. Tahu. Tapi zikir yang tak sebut bilangan ma aksaru ma aksaru sawaba. Lebih banyak sebut, lebih banyak pahala. Allah. Contoh ayat uskurullah, sebutlah Allah. Ayat lain pasukur Allah Sebutlah Allah banyak Maka bila banyak Seribu lebih baik Lebih daripada sembilan ratus Sembilan ribu lebih baik Dari lapan ribu Dua lebih baik daripada satu Satu kali lebih baik pada tak berzikir Faham tak kis? Dah? Kemudian Ada orang kata Kalau kita berzikir Beribu-ribu-ribu kali Malang-malang Dia mari cahaya putih Ting dia pun tanya boleh kawan ah boleh berdamping boleh kawan dengan awak ah apa orang kena ni inilah jin namanya melayu panggil bunian ya napa yang nak berdamping dengan manusia mula-mulanya dengan zikir lama-lama kita menjadi abdi dia dah surah neh musyikin mu nak jin ke nak dekat dengan Allah kita zikir ni nak takaruk nak damping dekat dengan Allah ke dengan jin? Betul. Tak payahlah jin. Kalau nak jin dengan Allah lah. Beli seluar jin je pakai. <laughs> faham tak? Cukup dah. Tak? tak payah dengan kepala-kepala jin. Ya. Seluar lah. je kita pakai. Okey, faham? Ha, sebab mahu akan jadi dekat dengan jin, jauh dengan Allah. Pilih. Faham? Kita nak dekat dengan Allah. Betul. Tak payah ha. Cahaya-cahaya ni bukan benda yang baik lagi? Adakah tanda Allah tidak mahu menerima taubat seorang itu atau kebaikan daripada seseorang Jawabnya Kita tak so susah lah Tuhan terima tak terima Kerja kita bertawabat sungguh-sungguh Buat ikut syarat Lepas itu menunggu pula Tuhan terima ke doa Aku kata semayang lah subuh dah ni Tahu dah aku nak tahu terima ke doa aku taubat semalam Tak usah so cara semayang dulu Faham Buat, makin lama makin baik. Ingat dalam konsep ibadah today must be better than yesterday. Ya. Hak hari ini biarlah lebih baik daripada kemarin dalam ibadat kita. Faham? Ha. Orang yang berilmu macam mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Orang yang berilmu yang pak perkara saya sebut semua dah. Pak perkara sampai pada Allah. Pertama, iman. Kedua, ilmu. Ketiga, amal. Keempat, ikhlas. Faham? Ilmu ada, iman tak ada, balik awal Ada iman, tak ada ilmu, semayang, tak sok Ada ilman, ada ilmu, tak beramah, berdosa Beramah ada, tidak ikhlas, tidak sapa ke mana-mana eh? Biar ada iman, kita dah ada iman Dan mantapkan lagi iman kita Belajar benda-benda yang boleh menjaga iman kita Kedua, ilmu Kita masih banyak kekurangan ilmu Hadir malam-malam kuliah agama Mudah-mudahan kita mati dalam hadir kuliah Itu Amin. yang terbaik ha yang ketika amal. Amal mana? Mas tatantum skodor yang kita mampu. Faham? Tapi jangan buat separuh pula. Neh, sembang Zuhur dia buat surkaat dia. Pasal mampu saja. Bukan gitu, buatlah. Neh. Ha mu tak mampu sunat tak apa. Jaga yang perdu, jangan kurang. Neh. Ha yang akhir sekali ikhlas. Mukhlisinallahu din kerana ramai orang yang beribadat tidak ikhlas. Walaupun besar serbang dia Ne, tahan tak terima semayang dia Kerana dia menunjuk-nunjuk Mencari kepujian di tangan manusia Dan ada orang tak pakai serban, Pakai topi sudu je Ada tulis kopi yang pulak atas Tapi bila dia semayang ikhlas kepada Allah Allah terima tak ibadah dia Allah terima, terima. berhati-hati Syaitan dia tak bodoh Bijak sangat dia ne, Soalan seterusnya Macam mana nak besarkan anak, -anak? Tu tanya juga Supaya anak jadi soleh-solehah Kalau telah pun menanjir akan jadi degil Allah jadikan dalam rumah tangga kita ada dua. Satu kerah, satu lembek. Siapa lembek? Isteri. Siapa kerah? Suami. Ha. Jadi adun ni, dua kerah. Kerah siapa lembek? Jawabnya jadi sederhana. Jadi sederhana itulah yang Nabi suka. Khairul umur, awsatuhar. Sebaik-baik pekerjaan, sederhana. Jangan kerah sangat. Jangan lembut sangat dengan anak-anak. Sederhana. Haa. Ha. Ah. Jangan lupa berdoa Walaupun anak kita sekarang ni tengah jahat ni Malaung sungguh lah ni Jangan putus asa Ibu bapa lebih-lebih lagi ibu ya. Dia yang paling mustajab doa dia Faham tak betul, lagi? Eh? Ayah kurang Mak paling mustajab Ingat eh? Kalau anak jahat Anak tak boleh Mak jangan berhenti berdoa okay? hmm. Ustaz isteri saya degi Macam mana nak kasi dia dengar cakap? Macam mana aku nak jawab Isteri aku pun degir juga Aduh. Orang perempuan Aduh, ni kuat, cakap, cakap, cakap, cakap. Nabi kata dia ni ada masalah sikit orang puang Ta Bukan kata orang lelaki tu sempurna Orang lelaki dia ada masalah juga tempat lain ha. Tapi bila orang perempuan ni memang kalibat degi biasa dah dia banyak mulut, suka nak kontrol suami, suka belanja, suka jalan-jalan. Bang, -jalan. ah, wow. suka mengumpak. Nah, betul tak? Ah, banyak-banyak benda banyak, banyak komen orang, banyak komplain, neh. Memang orang perempuan gitulah. Melawan cakap suami memang neh. Ah, tak pelik, no normal. Yang peliknya isteri dia dengar cakap ...tak melawan, tak suka jalan-jalan, benci shopping. Kalau tu pelik, faham tak? Semua buka pun pelik, faham tak kisah? Ya, betul, betul, betul, betul. Tak kat degi tu biasa, bini aku pun degi juga. Haa. Oh. Nah, kita khabar, okey lah, okey, okey. Hmm, dah buat juga. Kau puang bahasa dia dah. Next? Haa, tapi dia ada kelebihan kot lain pula. Melahirkan anak, membesarkan anak, menyusukan anak. Nah, murah je tak susu anak? Tak ada susu tak keluar. Betul lah. Dahaga gitu anak. Faham tak? Ha, jadi tugas Tuhan awak tu malik dah. Ha, jadi kalau dia degit, kita kaburlah. Janganlah buat. Ha, jangan. Jangan buat. Benar apa dia buat? Ketan-ketan dia keluar rumah, tak pakai tudung. Nah, Kita kabur dah keluar juga tak pakai tudung. Kita kata tadi keluar tak pakai tudung berosa tu saya tega dah jadi akhirat saya tak dah tanggung dosa dah si awak ni ha, nanti esok lain kali pakai tudung tutup aurat faham teruskan tarbiyah ne jangan keras sangat dan jangan tak kata langsung tak boleh kerana kullukum ra'in wa kullurain mas'ulun 'araiyati tiap-tiap kamu suami akan ditanya di akhirat nanti hal isteri kamu itu ha, ha. ha. ha. Soalan seterusnya Boleh tak seorang ibu wasiatkan harta Supaya tidak diberikan kepada anak laki-laki Yang sepanjang hidupnya terhaka kepada ibu bapanya Haa Kerana dia diakin anaknya akan menggunakan harta itu Untuk buat wasiat Haa Dia ada seorang anak laki-laki Anak laki-laki ini terhaka Jadi mak dia itu wasiat Kalau aku mati Harta aku ini tak boleh bagi kepada anak aku ini Yang sulung Contoh. Contoh Soh tak wasiat gitu Tidak soh Kana dua jenis anak saja tak makan harta pusaka. Yang pertama anak itu murtad wal iyad billah. Yang kedua anak itu membunuh mak yang, yang tuan punya harta. Lain Aa. pada tu derhaka pun dapat, isak dadah pun dapat, khopi kuda pun dapat. Cuma kerajaan atau pihak berkuasa bila dia ni menggunakan perkara, perkara yang tidak baik, hartanya itu boleh ditahan. Dapat atau tak dapat Macam orang gila Dapat juga saka. Faham ha. Kalau sejuta Sejuta lah Seribu-seribu lah Walaupun gila Pakai seluar tak pala Stokeng pakai kak jadi Android Tak nak kira harta dapat ke dia Cuma ah. pihak berkuasa jangan beri sejuta tu pada orang gila Abis licin dia lipat buat jet lepau kot pelik Lipat buat jet lepau kot pelik. Penuh bawa pelik orang Faham? Ha, jadi beri sekadar dia nak makan Begitu juga dengan orang yang buat maksiat ini. Faham? faham Tetap faham. dapat Tapi tak boleh nak belanja semua Selagi tak berhenti perkara yang jahat itu Soalan seterusnya boleh tak kita tunduri tahlih Lepas jenazah selamat dikebumikan Haa baik Dengar molek-molek Masalah makan di rumah yang berlaku kematian Faham ni ya eh? Haa Dia ada dua Pertama ketika mayat belum dikebumikan Yang kedua lepah kebumi Yang pertama Mayat belum kebumi Orang sibuk nak mandi nak kapan Hanya orang tuang rumah dan anak-anaknya saja boleh makan di rumah itu Haa. Ada pun jiran-jiran yang datang diarah Jika dipelawa oleh tuan rumah Baru boleh makan Haa. Haa. Dah dengar kata dalam dalam facebook Kata kalau ada mayat atau rumah kita tak boleh makan Itu mengaruh Haa. Ngaji tak habis Ni, sibuk nak mengajar? Nak ha. Dia ingat dia mengajar 4 tahun BA Honer tu, dia boleh mengajar Dia kena ada hukum beko Belajar lama-lama sikit work. Biar 25 tahun, 30 tahun Faham? Ha. Mayat ada di rumah Kita pergi ziarah Haram kita kata kepada tuan rumah Buatlah makanan, kami lapar ni Kami datang jauh ha. Kerana menyusahkan tuan rumah Betul, betul. Eh tuan rumah takkan tak buat air Dah harga ni Haram menyusahkan tuan rumah Tapi kalau tuan rumah hidang boleh makan Betul. Faham Ini hukum ni kita tengok pekoh pak mazhab 150 buah kitab Sekurang-kurang ni Faham Bak makan ni Sebab bila orang kesusahan nak menguruhkan mayat Nabi suruh kita bantu dia Rengang beban Betul. Faham bukan suruh dia masak nasi untuk kita Habis hukum, mayat ada atas rumah Belum lagi tanam Selepas tanam, nak buat kenduri tahlil dengan molek-molek, kenduri tahlil lain Majlis tahlil lain Yang moleknya tahlil Bukan kenduri tahlil Apa tak lagi? Apa makna tahlil ni? Maksudnya memanggil orang Datang ke rumah Untuk berdoa ramai-ramai kepada si mati Yang telah meninggal dunia kemarin Ini molek Pak anak lagi Saya baca ni khilaf Hak Wahbi pun kita baca Pak Tua Hak Salafi pun kita mengaji Hak Pekor Pak Malahak pun kita mengaji Ini molek Yang tak moleknya Kita jadikan ni sebagai adat Yang menyusahkan Tuang rumah Haa, Bila telah. mati Kena buat nasi Kena buat makanan Dia lah dia yang mati Nak bayar kematian pun tak bayar, tak bayar lagi Be Nak buat nasi pulak Laksa Singapura pulak nak makan Faham Haa, Ini salah jadi panggillah orang, boleh Tak salah, panggilkan apa Ramai berdoa, mana tahu Seorang mustajab, Allah ampuhkan Dosa si mati, silakan Ini pro dan kontra Ada belaka dalam kitab Tengok, haa Yang antara yang membolehkan ulama-ulama Mesir, antaranya Kalau dalam kitab fatwa syariah Bekah muhti Mesir tahun 2003 Tak silap, Syekh Nasir Farid Wajidi Pak mm -hmm. muka surat belakang sekali. Ne, Masya-Allah. Baik. Yang tak betul lagi kita kena kita niat mesti buat. Ni salah. Bahkan ni bukan pasal dia bukan sunnah. Faham? Panggil orang mari di rumah untuk berzikir dan berdoa untuk si bukan sunnah. Nabi tak buat. Dan kita boleh buat tak? Tengok, ada larangan tak? Tak ada larangan. Boleh buat. Okey. Tu saja. Setuju tak setuju tu pekoh pak mulah. Faham lagi? Jangan kita tak masuk Yang tak betul kita yang intikap mesti buat 7 hari Atau 40 hari atau 100 hari Ini mengaruh Faham? Siapa yang nak buat silakan tak buat Tak ada masalah Faham? Ne? Yang ijma ulama' Bersadaqah untuk mayat Yang ijma ulama' berdoa dan istighfar Untuk mayat Ini pergi nak makan Bukan nak berjikir nak makan Bukan nak berdoa nak makan Ya. Nah, ha. Soalan seterusnya Boleh tak beri kepentingan Mencari ilmu agama yang bersanat Dan mencari guru yang mursyid pada zaman yang moden ini Baik, ditanya kalau kita nak mengaji ilmu Adakah dengan bersanat Jawapnya, yang paling baik ialah bersanat Supaya tidak putus Walaupun tak mesti bersanat itu eh, Yang tak ada bersanat itu salah Cuma kita nak menjaga Shadul Zara'i Supaya berhati-hati neh ah sekarang ni ramai sangatlah neh yang nak jadi bercakap bab agama nak dengan asas nafsu neh tengok orang jadi ustaz dia nak jadi ustaz lepas tu menggaruk habis keluar mazi kendil mani junub habis lingkuk habis orang pandak neh pergi bayar zakat tak salam gini tak sah runuh habis mazhab orang kenapa ada neh ah dalam bab Quran pun ada juga memandang-manda dalam bab tafsir dalam bab hadis pun runuh habis eh. Jadi sebaik-baiknya dengan bersanad. Tapi bingan kita minta pula sanad dengan orang. Jadi biadab. Ni ustaz ni mari ngajar ni masjid kami ni ada sanad atau tidak. Itu biadab namanya. <tuh> Jangan tanya orang lagi tu. Faham? Ha. Soalan seterusnya Nak cari guru mursyid Zaman modern ini payah dia kata Memanglah sebab mempaham mursyid tu lain Apa makna mursyid Guru yang mengajar murid-muridnya Dan masyarakat Kemudian bukan di medan ilmu Di medan kuliah saja Di luar sana guru itu berpesan Jangan buat benda ini Jangan buat benda ini Jangan bersama orang ini Tolong jauhi orang ini Tolong tinggalkan pekerjaan ini. Dia nak murid dia tu bukan tempat kuliah saja baik. Sepanjang kehidupannya menjadi baik. Kita adalah guru yang irsyad. Yang mursyid. Yang menunjuk-nunjuk. Bukan datang hanya sini kuliah. Kemudian lepas pada kuliah. Apa nak jadi pada murid dia? Lantak pilah. Itu tidak mursyid. Itu guru yang mengajar kuliah. Ustaz sahaja. Itu okay? yang betul. Jadi ah, mursyid. Okay, okay. Belajar guru ramai ramai sekarang guru yang mursyid yang berpesan dengan perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan. Ya? yang salahnya kita faham guru mursyid guru yang boleh jalan atas air. Guru mursyid boleh terbang atas udara. Boleh terbang bukan guru, guru mursyid. Itu burung layang-layang. Buru jalan atas air Spider-Man. Dah tu Spider bukan guru mursyid. Pang. Faham. Ba ba Oke okay guys sudah selesai videonya Allahumma sallallahu alaihi wa Muhammad Dan Allahuakbar ya Soalan-soalan dari jemaah ini sangat-sangat bagus sekali ya guys ya Dan yang dijawab oleh Ustadz Azhar Idrus ini Jawabannya itu sesuai dengan apa yang sudah dipelajari oleh beliau Masya Allah banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan Berkenaan dengan tanya-jawab yang ada tadi guys ya Berkenaan dengan tahlil, dengan istri juga Dan juga istilahnya macam mana kita nak cari mursyid di era yang semodern ini seperti itu, dan Ustadz Azhar itu sudah menjelaskan sangat-sangat detail sekali. Masya Allah, sangat-sangat puas saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Ya kan? terutama perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya perbanyak juga salawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa ya timbul rasa cinta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan kita juga mengharap syafaat daripada beliau. Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya.